Karena aku tuh orang Padang, aku tuh suka banget yang namanya makan-makanan berlemak. Nah, aku juga takut nih berat badanku semakin nambah Akhirnya aku kasih Slim Trifinity sebagai sebuah solusi untuk menjaga berat badanku agar tetap stabil Untuk yang pengen menjaga berat badannya stabil, jangan lupa pakai Slim Trinity Karena ini tuh bener-bener enak banget, gak ada efek sampingnya sama sekali Prosesnya mendetok secara alami Jadi kalian gak perlu gitu, lagi tuh takut yang namanya efek samping